Tidak bisa dibayangkan gereja tanpa patung ini Karena itu, bisa, itu punya daya dari itu Orang lupa asal, asal, asal ngambung Ya, ya patung katung-patung burung Kepikirannya ya, wah ini ini kembang ya, tekuk ya, obong ya, Pikiranmu atheis kayak apa? opo pasti opo. Jadi ya, dia malah memperparah kemusri. Lah <tuk> Arab dari dia itu masih begitu personifikasi itu kan. Ketika wis dipersonifikasi jadi patung tentu pikirannya kayak sesaji. Lah sesajinya itu opo. Wong Arab tentu milah al-anam. Rasulullah juga itu wantosing api, tidak itu ngapit dengan api. Om patung, kiraanmu Sebab itu kalau nabi anti mati, makhluk patung presiden di patung loh. Sesuatu kita patungnya mati rasa si patung rasa mati Enggak, enggak, juga senang, kalau misalnya sudah enggak, enggak, enggak, kalau enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, aku enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Nabi enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Nabi enggak, enggak, masjid Andri tidak begitu, pasti kuburan Nabi ditampakkan Akhirnya istimewa ulama ahli sunnah Kuburan Nabi harus dinyatakan tidak ada semua Kecuali sarihan Nabi Muhammad SAW oh, iya. Kuburan Nabi juga dinyatakan tidak ada oleh Nabi Muhammad Nabi Musa juga dinyatakan tidak ada Isa misalnya dinyatakan tidak Meskipun orang bisa mengklaim di Bethlehem, di Alfa Musa, orang ikhlas Tapi Islam enggak boleh memenuhi Nabi Musa, Nabi Islam Karena Nabi nggak dikatakanlah anak wabah liar, wajib takwah tu kubur abiyahin apa? Bahkan wong Yahudi gila nabi, warga kubur nabi tidak jadi nabi sujud. Nah, kenapa nabi mangkel? kiri utama nabi wong kon sujud memang ngerek? Tapi nabi kuburan jadi masjid, pikiran wong tetap wong sujud sujud menusuh. Minimal mirip. Sebab itu sholat janajah itu wajib tidak ada ruko dan sujud. Meskipun umum kita sujud, yang aku orang di tapi kira-kira harapan itu masuk. Kira-kira harapan di ya, akhirnya kira salah sana, wajib ngaku. Mereka na nak buka, ono sujud, berarti ono surah ono sujud ya, diademin. Ono ya. bentuk sujud nih, begitu juga kuburan ini tapi ya semua kalau suri dia malah tradisinya itu nak kuburan lama nenggurin imamannya itu perkorokan, wajar takal ngunduh dulu, tapi ngomong anweh kaktu orang ngomong yuk kaktu bisa, malah di pulau lain bagi-bagi yang di sana nongar masjid rata tora dia keluarga pulau, era anak-anak ya kacau pulau, dia nger, eh kesuka-kesukaan apa tradisi pura, berbeda beda tidak komentir aku yuk kata sarang tapi yo Kadang-kadang yang kemukti sepuro, kan sudah repot udah. Sebab itu kuburannya Nabi Ibrahim, Musa itu ya oleh Islam itu dianggap tidak ada. Meskipun mungkin pakar-pakar di -pakar sejarah, arkeologi mengatakan ini di sini, tapi kita atas nama syariat Islam harus meyakini, dan tidak boleh atas nama Islam kita meyakini tidak boleh, kecuali tarian Nabi Muhammad. Ya, mereka itu tadi ya, nanti terjadi pengkhususan yang berlebihan. Ya, kita bawa 2023 ini, bang. Masaji. Mari samanda iblis paham itu di salah itu kalau sudah awal itu repot Ini misalnya kayak patung, salah Kita toleransi. akhirnya orang patung, gedorok guru patung, yaitu sono patung, gudel latah. Masaji, kok patung gue mesti menarik. Menarik itu gue merkau harisma, ini gue antigen. menarik pikiran ini, ya, kayak itu sah.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 itu tadi bareng apa mana itu sama malah pikiran itu tapi ya pinter pas digambar ini itu Jumat kita itu tadi, makanya Rasulullah itu wangi padu, ini Pak Kon pun kan betul. Lari pot eh, patung-patungnya dianggap itu saja. Ya. Ini takut-takutnya Taliban ini patung Buddha terbesar di dunia oleh Taliban kan dibom karena dianggap simbol temus. Itu tadi kon. patung itu termasuk mengabadikan kemusyrikan. karena itu tadi sekali tuh yang dipersonifikasi, dipatungkan. Orang pikirannya itu tidak akan usul patung. Pikirannya kayak itu sah? Ya, itu yang diantainya ini, korang. Nah, ini lagi-lagi yang nanti masalah pelatih wisma Syawal, nanti orang-orang di swadko, wong singhe, patung, wong singhe, macam, Sama sampe rata mana berbeda. Musi kustian, sing kerjaannya, keras dari patung. Woi, kok, eh, bukong, pelokong, ngomong tapi woi, woi, woi, woi, woi, woi. jadi stressasi ini, ya, hanya fase kedua, kesalahan level kedua, yaitu dari kesalahan, kadung, gawe, patung bergabung patung di dikiranya kebanyakan ngekak istasat ya kan kita bercorong gara-gara bercorong dengan orang itu jadi ngekak istasat, nah selalu kita bercorong dengan orang itu salah level kedua kedua, salah pertama yang ini ada misalnya begitu ya kalau kalau ngekak istasat dengan pasung, salah pertama kakun, patungan apa? karena musah samir itu pinter fa'rojalakum a'ilan ja'ata allahu muqwarun pangeran malah itu pangeran patung percaya misalnya kayak patung yang karismatik ngomong sumpet-sumpet atau sumpet mulai dari kemarin ini hal-hal yang ini sopuk kemarin ini, corokur ini mpun lah, mpun tadi mpun lah hal-hal gitu semua. yang sifatnya patung, terus jimat terus apa itu corokur ya oke lah misalnya saman terpaksa punya jimat Atas nama budaya di Maunggol, dari dekade resolvo itu, salah kok semua, kok semua, kok sama di situ, tapi sejelas tahu dekade resolvo, saya pikiran murah, kalau keren, mata, apa, terus, orang, budi bumba, budi tidak kembang, ya terus, mati dan itu begitu, dan itu yang enggak boleh oleh Islam, enggak boleh, yang memang ada yang ekstrim, bilang itu mostly ada yang gak ekstrim, sekedar jalan tuduh ya tapi enggak ada satu ulama pun yang berpendapatmu ini pun sunnah yang murah kamu ingat, gak ono yang berpendapatmu ini pun apa? sunnah oh. wah, ampun, jumur atau buka kembang, resumen buka lumi kembang ah.